Pernikahan dalam Islam adalah penyatuan antara dua anak Adam, dua jenis, ya, dua jenis uh, dua lawan jenis dari anak Adam, laki-laki dan perempuan. Dari definisi ini keluar tidak boleh nikah sesama jenis. Tidak ada homoseksual, tidak ada lesbian adanya laki-laki dan perempuan murni, laki-laki full, perempuan full semuanya yang tengah-tengah tidak -tengah diterima dalam Islam banci, lesbian, homoseksual tidak ada dalam Islam ditolak semua, dosa besar, hukum nggak boleh, penyakit Nabi SAW menyuruh seorang banci yang pernah duduk di, di di sekitar para sahabat lalu Nabi SAW dengar, lalu Nabi mengusir mengatakan keluarkan orang ini dari Madinah dianggap penyakit nggak boleh ada Kemudian dari anak Adam berarti tidak boleh seseorang Muslim menikah kepada selalu, kecuali kepada manusia. Tidak boleh nikah sama jin, nggak boleh melampiaskan biologis dengan hewan sama manusia. Dalam satu ikatan ritual dalam satu ikatan ritual agama dalam yang menghalalkan hubungan biologis diantara mereka. Jadi ini ibadah pernikahan adalah ibadah. Kalau anda yang hadir di sini sudah menikah dan belum niat ibadah waktu itu hanya karena ajakan teman hanya karena suruhan orang tua hanya karena kebetulan suka itu semua tidak ada dalam Islam tidak ada pernikahan harus jelas dari awal niatnya karena ibadah sehingga suka dukanya kita bisa laluin yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya memang tujuan pernikahan 50% 70% hubungan biologis Allah sudah bebankan, munafik orang mengatakan tidak butuh lihat lawan jenis, kita butuh lihat, butuh ngobrol, butuh pegang, butuh cium, butuh curhat, butuh berhubungan jima, hubungan biologis, itu fitrah. Kalau ada orang tidak butuh ini dia keluar, abnormal, bukan orang yang normal, tidak ada di situ dia, dia keluar dari batas normalnya tapi kalau dia normal maka manusiawi sekali dia membutuhkan itu tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita caranya dengan akad nikah hanya lima menit si wali mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya fulan bin fulan kemudian si laki-laki mengatakan saya terima selesai sah pernikahannya hubungan biologisnya juga sah lalu dikatakan akan menyatukan keluarga kedua pasangan jangan antum menikah targetnya hanya pasangan kita kalau kita menikah tanda kutip kita juga menikah tanda kutip ya kita juga menikah dengan keluarganya harus siap ada ipar ada mertua banyak orang ribut sama mertuanya ribut sama iparnya karena dia tidak siap dia cuma mau pasangan hidupnya saja eksklusif iparnya datang gak dibukain pintu suaminya mau bakti sama ibunya cemburut. Dosa dia gimana caranya? Hukum-hukum syari tidak bisa diubah. Ini bukan hukum rimba, hukum Allah, Pencipta langit dan bumi. Laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati. Dianya mati. Kalau orang tuanya mati, itu hidup tetap wajib dia bakti. Enggak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya. Bakti ngantarin makanan, ziarah kuburnya kalau mati. Enggak boleh haram, dia harus dukung banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta karena istrinya gak suka tadinya dia belikan rumah ibunya di sebelah rumahnya dipindahin ibunya durhaka sama orang tua sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang istrinya di depan dia durhaka itu ak itu namanya Durhaka. kecuali ibunya yang minta tidak boleh dan ini wanita harus faham nih nggak bisa kalau wanita seperti ini diceraikan halal dalam agama Islam dia menjadi penyebab si anak putus dengan orang tuanya halal diceraikan nggak boleh lain kalau perempuan yang memang menikah suaminya nomor satu sama anda juga sebagai laki-laki tahu perempuan ini pada saat menikah dia punya orang tua dia punya anak dia punya saudara kita punya ipar harus bisa datang ke rumah bertemu Ustadz mertua saya cerewet enggak apa-apa cobaan enaknya hidup enggak mau ada cobaan gimana caranya harus ada cobaannya ada orang dicoba di pasangan hidupnya di mertuanya di iparnya di anaknya di tetangganya banyak harus ada cobaan kalau nggak ada cobaan hidup kita datar terus nggak ada seninya kehidupan ini tidak ada seninya dan manusia nanti tidak tidak akan keluar potensi seseorang akan keluar kalau cobaan ada kita akan muncul ide-ide untuk mencari jalan keluar pada saat kapan cobaan ada bayangkan kalau hidup kita datar terus nggak ada cobaannya nggak bakal keluar potensi kita Allah sementara datangkan cobaan itu untuk mengorek mengeluarkan potensi yang ada emang begitu hadapin pecahkan dengan pahala sabar didapatkan kapan pada saat cobaan datang kalau cobaan tidak ada gimana bisa enggak mungkin istri kita hidup 20 tahun di rumah tangganya sama orang tuanya dengan pola tertentu cara makan cara tidur cara berpakaian kita pun hidup 30 tahun di ayah dan orang tua kita dengan cara makan cara hidup dan seterusnya lalu kemudian disatukan tiba-tiba mau bisa baik semuanya nggak bisa pasti ada penyesuaian asas yang penting dalam rumah tangga adalah yang benar memaafkan, yang salah meminta maaf, selesai dan jangan nginapkan masalah Yang pernah nginapkan masalah, kelirkan pada saat itu salah minta maaf saya perbaiki kembali kepada hukum Allah patokannya agama Allah, benar salah itu di mata Allah SWT, bukan di mata individu banyak orang laki-laki lemah, begitu istrinya marah sama dia, gara-gara dia pergi ke ibunya, langsung dia, ya sudah saya gak usah ke ibu dia kalau begitu Daripada saya ribut sama istri saya, subhanallah, dudukan istri Anda. Kamu tahu nggak hukum agama saya wajib bakti dengan ibu saya? Durhaka saya kalau nggak kesan Kamu pun berdosa kalau kamu lakukan ini. Mana harus begitu? Jangan malah salah di sini. Kendor harus jelas ya. Kalau perlu seorang istri sokong kamu, ke ibumu. Ayo, saya temenin. kapan ke ibu, kapan ke ayah? Berikan sokongan. Kemudian, dalam pernikahan juga ada tujuan. Teman-teman, sekian harus ada tujuan. Tujuan pertama itu perluasan hubungan. Memang itu tujuannya. <tuh> Hai manusia, kami ciptakan kalian bersuku-suku Tuhan, laki-laki dan wa unsa kami jadikan kalian wa suku berbangsa-bangsa laki itu variasi Allah kasih. Semua kan dari Adam dan Hawa ya. Kenapa ada orang Arab, ada orang Melayu, ada orang Bule, ada orang Afrika. Suku-sukunya banyak. Ya Allah sengaja buat variasi itu. Untuk kalian saling kenal, mengenal. Kata ulama tafsir dengan pernikahan. Tahu tradisi makanan ini, pakaian ini, terusnya. <tuh> ada tujuan. Orang yang melangkah kepada sebuah perbuatan tanpa tujuan. Maka tidak sampai kepada target yang dia inginkan ada orang masuk ke mall gak ada tujuannya gak ada sesuatu dia nanti kacau balau itu belanja sembarangan beli makanan sembarangan habisin uang percuma buang-buang waktu gak ada tujuan gak bisa dalam islam harus ada tujuan saya ke masjid mau sholat tujuannya sholat jangan pikirin yang lain udah lagi mau belanja sesuatu di pasar memang tujuannya beli sayur beli tempe beli segala beli itu Ibu-ibu jangan singgah beli daster Gak boleh Harus tujuannya jelas Kalau enggak kemana-mana tuh nanti Tujuan harus ada Kita kerja di satu perusahaan Tujuannya ada target Orang kalau cuma sekedar Ya kebetulan supaya saya kerja deh nggak bakal meningkat prestasinya nggak bakalan 10 tahun begitu terus jabatannya Tapi kalau ada tujuan Tujuan saya masuk di sini Apa nih Kelas tertingginya dalam target di perusahaan ini apa 1, 2, 3, 4, 5 jenjangnya Target saya dua tahun saya sudah harus sampai di tingkat yang kelima harus ada target gak bisa dan itu dengan tujuan kita masuk ke situ tujuan berumah tangga ada perluasan hubungan kita akan kenal keluarga istri, keluarga suami jaringannya lebih luas yang kedua tujuannya itu keturunan kalau ada laki-laki yang melamar akhwat di, di belakang sana bilang saya mau nikah sama kamu tapi gak mau punya anak ya tolak langsung tidak nah, ada ceritanya itu. Tujuan pernikahan. Dari mana kita bisa mendapatkan keturunan? Allah ta'ala jadikan hubungan biologis itu satu-satunya jalan untuk berlanjut generasi manusia. Yadzra'ukum fi, kata Allah. Dengan pernikahan itu Allah jadikan kalian berkembang biak di situ. Memang begitu, tujuannya ada. Yang ketiga, ketentraman. Nikah butuh ketentraman. Cari orang yang akan jadi pasangan kita yang buat ketentraman dan itu hanya satu poinnya supaya bisa tentram cari agamanya imannya ada kita sudah tahu semua itu maka agamanya didahulukan bagaimana agamanya dia kalau weekend, kalau liburan kemana ya, oh saya ke majelis Taklim ini oh saya hadir di pengajian ustadz ini oh saya kalau weekend ke karaoke saya ke pantai di Ancol duduk dengan sama teman-teman oh saya main gaple. udah jelas gak ada ketentraman mustahil karena habis nikah dia akan buat sama itu dia akan buat sama perempuan yang nikah sama fleboy asalnya sebelum nikah jangan heran kalau dia selingkuh setelah nikah wajar itu laki-laki yang menikah dengan wanita yang tidak pakai jilbab jangan heran kalau setelah menikah dia tidak pakai jilbab atau dia tidak sholat atau memang dia pernah bohong ya dia akan bohong itu tradisi dia cari orang yang bawa ketentraman dan itu fotokannya adalah agama. Dan yang keempat tujuan pernikahan adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. nya Di ibadah didiatkan untuk itu. Kata Nabi SAW, sunnati Siapa yang uh, menikahi itu adalah bagian dari sunnahku, siapa yang menolaknya maka bukan uh, siapa yang uh, siapa yang menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Jadi ada tujuan-tujuan di antara substansial tujuan pernikahan, yang kelima adalah memenuhi hubungan biologis. Kebutuhan biologis itu tujuan memang, tujuan kita menikah memang untuk melampiaskan biologis, untuk ngobrol, tatap-tatapan, ciuman, pegang hubungan biologis, bahkan digantungkan pahala besar. Boleh nggak pacaran, Ustaz? Boleh setelah akad nikah. Sebelum angkat nikah gak ada pacaran dalam Islam. Bagaimana caranya saya kenal dia? Banyak orang sekarang begitu. Harus terperiksa telalatnya perempuan itu di tangannya ada nggak? Lihat rambutnya seperti apa. Dan-dan beragam macam alasan. Tiga rahasia penting dalam agama untuk mengenal konsep ta'aruf dalam Islam. Kenali fisiknya, kenali keluarganya, kenali lingkungannya. titik selesai. Fisik sesuatu apa yang kita menarik nih? Kata Nabi SAW, lihat dari lawan jenis yang kamu nikahi sesuatu yang menarik buat kamu. Apa saja alisnya, warna kulitnya, sesuatu di wajah dan telapak tangan yang jadikan patokan. Sudah selesai? Oh iya, ini mungkin masuk di kriteria saya. Baik, cukup. Kemudian masuk yang kedua ke keluarganya. Secara umum, keluarga ayahnya akan mewariskan fisik kepada anak cucu kita nanti. Keluarga ibunya akan menurunkan karakter dan sifat saya sudah pernah jelaskan yang sahabat kulitnya putih istrinya putih anaknya hitam seperti anak Afrika suaminya langsung bilang pasti kau selingkuh kau bisa saya putih kamu putih ini hitam keluar nih kata istrinya demi Allah saya nggak pernah disentuh kecuali sama kamu ribut didengar oleh Nabi SAW dilapor Ya Rasulullah nih lihat nih putih-putih ini hitam gimana bisa Nabi SAW diam sejenak, datang wahyu Lalu Nabi SAW tanya Sesuai dengan wahyu kepada laki-laki tersebut Ada gak kakekmu kulitnya hitam begini? Dia bilang ada Ini keturunannya itu Jadi fisik turun Makanya biasa kita dapat suami istri Mukanya beda sama anaknya kan? Karena itu dari kakek-kakeknya dari turunan ayah mereka Jadi turunan ayah istri Dan turunan ayah suami Itu sama Nanti menurunkan, menguruskan fisik Secara global ya Jangan dilihat substansiannya secara global Kemudian keluarga istri Keluarga ibu dari istri dan keluarga ibu dari dari suami itu akan menurunkan karakter, sifat, secara umum. Oh keluarganya calon saya ini umumnya dosen semua, suka belajar. Itu sudah sifat umum keluarga. Ada satu pemabuk, satu ini nggak dihitung. Umum, global ini yang dijadikan patokan. Kemudian kenali lingkungannya. Boleh orang kalau tak tanya, kebiasannya apa ya? Kerja di mana? Oh kebiasaan saya kalau lagi isang saya pulang kantor ke karaoke duduk sampai jam 12 nah, Habis itu saya pulang saya hibur diri saya ke bar sampai jam 1 Pulang istirahat besok kerja lagi Sudah bisa dibaca belum? Oh saya kalau lagi kosong ya nggak apa-apa Saya cuman duduk gitu Di rumah kalau akhwatnya bilang Kadang-kadang saya nonton TV duduk Saya putar nonton film India dari pagi sampai sore Sudah tahu belum? udah punya gambaran lingkungannya berarti nanti akan begitu tuh kalau sudah menikah oh saya kalau pulang ta'lim mampir Nur Iman belajar saya belajar ta'lim oh saya kalau weekend saya hadir tablik akbar ya, di sini dan seterusnya saya mulai ikut tahfidz Quran beberapa surah di store setiap minggu nah itu berarti kita tahu lingkungannya nah ini berarti bagus nih gitu ya. itu saja nggak perlu pacaran keluar sama-sama nggak -sama, usah semoga Allah berikan hidayah Karena kadang, kadang ada orang tua kok bisa itu datang laki-laki malam minggu tante om pamit ya saya mau bawa anaknya iya-iya silahkan masya Allah silahkan dibawa ke ancol dibawa ke bioskop dingin-dingin terus ndak zina bohong gak zina bagaimana caranya gak zina gitu kan gak ada paling sedikit itu sudah ikhtirap ke zina ujung-ujungnya gak nah, bisa susah Nanti hamil di luar nikah, sibuk nikahkan. Bagaimana? Dari mana? Sahnya nikahnya orang yang hamil itu. <tuh> mana anaknya nggak jelas statusnya, nggak boleh dinisbatkan kepada pemilik eksperimen. Ada hak waris diantara antara mereka. Kalau anaknya perempuan dari hasil zina, dia nggak punya hak wali. <tuh> Banyak sekali rentetan hukumnya. Tujuan pernikahan termasuk yang tidak <tuh> kalau pentingnya adalah kebutuhan biologis. Itu nggak bisa dipungkinin Teman-teman, kalau yang punya anak jangan tunda mereka menikah nikahkan karena kadang-kadang subhanallah fitnah terjadi